Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda wanita akhir zaman, menurut Rasulullah. Salah satu tanda wanita akhir zaman, adalah maraknya sifat Tabaruj di kalangan mereka. Sifat ini sudah ada sejak zaman wanita jahiliyah. Tabaruj artinya berhias diri dan bertingkah laku. Sementara itu, menurut istilah, Tabaruj adalah wanita yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki, yang bukan mahramnya. Pengertian tentang salah satu tanda wanita akhir zaman, atau tabaruj ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, sebagai berikut. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah, yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa, dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Adapun sifat tabaruj yang terjadi pada zaman jahiliah, diantaranya mereka yang keluar dari rumah, dan berjalan di antara laki-laki, wanita yang berjalan lenggak lenggok genit wanita yang memakai wewangian, wanita yang berjalan di tengah jalan, dengan mengenakan pakaian dari batu permata, dan wanita yang mengenakan kerudung, tapi nampak perhiasan di leher dan telinga. Rasulullah SAW, Pernah bersabda dalam sebuah hadis, bahwa di antara para penghuni neraka adalah, para wanita yang berpakaian namun telanjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr bin al a bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku, nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka, ada perhiasan, seperti punuk unta, laknatlah mereka karena, memang, mereka itu, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Riwayat Muslim, selain Tabaruj, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki, merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat akhir zaman. Diriwayatkan dalam Bukhari, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya persinahan, Meraja lelanya hamer atau miras, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis Riwayat Bukhari Sahabat beriman, setelah mengetahui tanda-tanda wanita akhir zaman, aurat adalah perhiasan bagi setiap wanita. Islam mengajarkan wanita untuk menutup aurat, kepada orang bukan mahramnya. Para wanita merupakan perhiasan dunia, namun saat akhir zaman telah dekat, banyak wanita menampilkan perbuatan dosa, yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Berikut wanita-wanita akhir zaman, yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Satu, Wanita yang tidak menutup auratnya. Dalam Islam wanita diperintahkan menutup aurat, sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran berikut. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan mereka memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur Ayat 31 2. Wanita Yang berzina. Berzina adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, Ayat 32. 3. Wanita yang suka gibah. Larangan gibah dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya banyak prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan diantara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah diantara kalian suka memakan daging? Saudaranya yang sudah mati, tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, dan maha penyanyang. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 4. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki Hal tersebut sudah terjadi saat ini, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki di seluruh dunia.